serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, kabar baik dan kabar gembira dari Leslar tentunya. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada kabar spesial yang sangat membahagiakan sekali ya untuk warga Konoha kali ini langsung di akun Papa Rizky Billar yang baru saja memposting video nih, persahabat ya video ganteng yang sangat luar biasa momen saat Papa Bilar main biliar dan tentu di sela-sela main biliar, persahabat ya Bapak Bilar ini merekomendasikan nih untuk selalu memakai MS Glowformen ya Walaupun lewat jalur iklan, kita semakin dibuat bangga banget ya Masya Allah Papa Bilar memang tampil sangat keren dan sangat ganteng sekali Masya Allah luar biasa, tahan dia mendoakan yang terbaik untuk Rizky Bilar Dan postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Dari akun Official mengatakan Tim lagi nunggu posting bertiga di feedbang Bikumpul sini Katanya tuh, wow seperti warga Konoha ini pengen banget ya melihat asupan vitamin bahagia yang disuguhkan oleh Rizky Bilar Dan kita lihat juga persahabat komentar berikutnya dari akun Ismail mengatakan Sebagai orang Turki saya sangat mencintai Anda dan negara Anda Wow orang Turki aja persahabat ya Ikut menanggapi dan sangat mencintai negara Indonesia Kemudian persahabat disimak juga di komentar selanjutnya dari akun Instagram Umi Tuti Alawiyah mengatakan, "Dasarnya udah cakep ya, tanpa cakep aja. Kalau yang burik, kira-kira bisa kinclong gak apa-apa. Bilar katanya tuh Wow, emang luar biasa banget ya. Dari sore juga udah ganteng. Mudah-mudahan doa dan support selalu diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai Lesti dan Bilar." Kemudian persahabat disimak juga ada info penting dari L2W Baru saja juga menginfokan persahabat ya Siap-siap aja bakal ada event Juxtop Music World Ini juga tugas warga Konoha persahabat ya Untuk selalu mendukung Lesti dan Rizky Bilar Kita simak di kalimat caption info yang dituliskan Jangan sampai kelewatan guys Mulai tanggal 12 sampai 25 Juli Event juke stop music award, Gascon Les Lalo kita sama-sama kompaknya, dan solid semangat terus mendukung karya-karya terbaik dari Bunda Lesti dan Rizky Bilar. Ini tugas warga konal semuanya membuktikan kekompakan dan kesulitan kita, karena sebentar lagi, para ya, akan ada event juke stop music award. Dan selanjutnya sahabat kita juga mampir ke fashionnya Papa Bilar. Perhatikan sepatu yang dipakai oleh Papa Bilar saat bertemu dengan Helmi Yahya. Ini merek Gucci dibanderol seharga 13.812.788 rupiah. Wow, harga yang sangat luar biasa fantastis. Bukan kaleng-kaleng sepatunya 13 jutaan sahabat yang dipakai oleh Papa Bilar. Berkah selalu, barokah selalu untuk idola kesayangan. Semoga juga bersahabat ya. Rezeki idola kesayangan kita pun nular ke kita semuanya yang mendoakan, yang terbaik buat Lesti. Bilar. kita masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya di siang hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu menggambarkan kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya.